Ya yeah, oke okay guys kembali lagi di channel Risto Saber guys Nah seperti biasa kita menggunakan hero Saber ini selalu jadi Hyper ya atau chord Nah dan lawan Hyper kita adalah Balmon guys kita sini harus berhati-hati karena kita kan tahu balmon itu selalu juga jaga rusuh buff atau buffnya sangat cepat ya guys oke okay, nice ah tuh si balmonnya sudah ada tuh guys ini sangat berat ya guys lawan yuk, kita main santai dulu ya kita hanya fokus dulu di level kita guys ya room lah guys oh kenapa nggak room tuh oke bentar bentar bentar nice patuh kita sudah siap dan kita ambil item kedua hunter strike seperti biasa item kita itu hunter strike yang selalu saya ambil Item kedua ya guys Pertama sepatu kedua Hunter Strike Dan Battle spellnya Kita ambil yang warna ungu Seperti ini ya guys Oke okay, nice Tapi terserah teman-temannya Menggunakan spell yang warna apa Terserah teman-teman Ah ternyata ya bisa menghilang ya Oh Amun kenapa kamu amon, Nice Kelihatan si Amunnya udah pasrah ya Udah gak bisa Berbuat apa-apa lagi guys Oke nice Oke dan kita coba Ke Tartel Ayo bantu Sabir Guys teng teng teng teng teng teng teng Johnson bantulah Johnson Doleh lu berapa si Johnson ini coy. Oke. Okay, hati ada Balmon. Nah itu. Nice. Kita dapat. Wah mantap. Kita dapat kill dan dapat juga tartel ya guys. Semoga aja Sabir tidak kena mental ya. Karena... Lawan sama Balmon ini darahnya tebal juga ya guys Jadi kita harus berhati-hati Kita harus fokus dulu di level Karena terlihat di meta ini Semua lawan itu darahnya tebal Yang kita harus Sebenarnya kita sabar yang fokus skill ini hanya Amun ya guys Tapi tenang kita punya pedang yang Pedang rahasia atau item rahasia Bentar kalau udah jadi itu pasti lebih sakit lagi, guys. Mundur, Johnson! Kita coba bantu di goal lain. Ah, Patricknya tewas. Kita look aja si Amun. Nice tewas! Ah, kita pasti tewas. Oh, double kill! Halo, jangan! kabur kamu <laughs> ah, kita coba ambil sini ya kita coba mencuri tapi semoga tidak masuk penjara ya guys karena kalau mencuri buff itu tidak dilarang kalau di mobile legend ini bebas guys coba ulti wah nice ternyata si Balmond tewas guys itu baru item atau pedang hunter strike ya guys yang saya buat oh langsung tewas <laughs> mantap sekali ini dan kita mencoba mengambil turtle terlihat di sini juga di mid ada amon yang lagi slow slow di sana awas hati-hati di sini Ah ternyata kita bisa Ambil tartel ya Oke okay, nice Kita baru level 8 Jadi kita harus fokus dulu Di level Bentar bentar Oke okay, Kita sudah level 8 Ayo Johnson rotasi terus Johnson, Mantap Mantap Johnson bentar Bentar-bentar Bentar-bentar oh, mundur Johnson Mundur dulu Johnson Kita coba kesini Ah oh, Balmon Tewas kamu Balmon Jangan kabur Balmon <laughs> Eits Si Atlas Ini yang si Atlas ini harus di ya guys Karena kebal juga ya Kalau kita menggunakan Assassin Kalau lawannya Atlas itu ah Keh si Amun ini udah pas ya guys. Kita coba hancurkan ini. Right. Kita balik dulu ya. Lawan tank seperti ini ya, kita harus eh curi-curi darah aja guys. Kita main 1212 aja guys. 1212. Ya skillnya 12 ya guys. Skill 1 sekali 2 gitu aja main sabar guys. Kita coba curi monster hutannya Si Balmon Ah Sini ada Melissa Wais tewas nice <laughs> Sekali combo Tewas Oke mantap Mantap Saber Oke kita main begini saja guys Menggunakan hero Saber Kita harus rotasi terus kita tidak harus diam-diam harus rotasi-rotasi nice Johnson Ayo putar terus Johnson its a ah, tewas kita sini tuh kita masih dapat Oh ah, dapat double kill tapi kita tewas coy Oke dan kita kembali lagi dalam satu abad kemudian Sabir sudah hidup ya guys Nah, kita ambil monster hutan yang ini dulu guys. Kita ambil satu kali dua ya guys. Kita makan dua-dua ini guys. Oke, okay, nice. Kalau sudah level seperti ini guys, buff sangat cepat ya guys. Sudah level 11. Level 11, killnya nya 9. Wah, wow, itu juga. mantap. Kita jangan ultis ini guys. Simpang ultinya guys. Kasih dulu kill sama Johnson. Jangan terlalu berambisi ya guys. Menggunakan hero sabir nih Oh tewas. Tewas juga. Kas, kas, kas, kas, kas. Tewas. Mantap. Magetup Global ini guys. Ternyata tim publik ini sangat hebat juga ya guys. Ah Johnson, alter alter. Oke, okay, kita coba bersihkan ini ya, bantu sini guys. Ah di sini kelihatan ada atlas. Ah Melissa, tewas kamu Melissa. Oh, kita juga ikut tewas coy. Apa kita selamat? Oh, nice nice nice nice. Ah, kita hampir tewas hampir aja kita tewas kenalnya ulti si amun alhamdulillah selamat oke okay, nice kita tidak usah recall ya guys kita harus rotasi seperti ini aja guys oke okay. ini meta yang paling panas ya guys Ini lawan 3 tank guys Ada Balmon Tamus Atlas 3 tank guys Karena Balmon itu Semi tank guys Fighter tank Oh, oh no no no Mundur mundur mundur mundur mundur, mundur. no no no Maka lewas kita Oke mantap Kejar aku guys Kejar kejar nice nice nice Kejar aku rata coy nice <tuh> rata coy uh, berisik guys nice nice oke okay. kelihatan si Balmundo ya guys <tuh> buff selalu diambil oleh cyber Kita menggunakan hyper, kita harus curi buff musuh biar mereka itu ketinggalan level ya guys. Jangan kita main hanya fokus di buff kita, itu pasti level kita akan ketinggalan. Oke kita lord ya ini. Ayo, Betrix bantu, gas terus. Ayo ada balmon. Hati-hati Betrix, ah, tewas kita sini tewas gitu Di bal muncul sorry sorry lornya diambil oleh balmon iya gg maafkan aku bro maafkan ayo semangat johnson kita bunuh melisa kita hajar sampai tewas nice balas dendam atas lorn yang kalian ambil ya guys kita harus balas sini ada melisa juga tewas melisa nice nice nice nice Mantap, kita coba habisi Lord. Kita bunuh Lord, guys! Oh, pedang cyber sangat kuat, guys! Mantap, mantap! Saber <himpiu Takingiren> mantap! Kita langsung ulti, guys! Oke, oh... tamusnya <tus> tewas. Oke okay, mantap mantap Ayo Johnson punya Kombo enggak Johnson Oh 8, 17 detik guys okay. Sabir terlalu emosi ya guys Aduh sabar, santai aja guys Oke okay. wah Kita akan naik mobil sama Johnson dulu guys Dua detik Oke okay, ready Ayo Melisa, gimana kamu? Melisa, Melisa, gimana kamu? Ah, kenal si Atlas tewas kita? Hampir saja kita tewas. Nice, nice, nice. Si Atlasnya di depan ya, guys. Jadi, lock nya kena Atlas. Sorry, Johnson, sorry, sorry, sorry, sorry. Oh, ada balmond. Tewas kita kali kejar balmon nih Ampun balmon Ampun Ampun ombalmon balmon Oh ternyata Om Balmon yang baik hati guys Dia berniat mengejar sabir Tapi dihalangi oleh minion <laughs> Oke okay. Kalian lihat pedang tadi guys Kalian lihat pedang tadi Itu pedang akhir zaman ya guys Sabir ambil pedang akhir zaman, Ah oh, ternyata kita tewas ini ada Melisa, coy, ada Melisa tadi, guys. Oke, okay. gas aja gas, gas, gas, gas, gas, gas, mantap, guys. Ini rata nih, kawan, rata-rata nih, dimana kamu amon? Jangan kabur amon, jangan kabur amon, ternyata amon kabur, guys. Melisa kau tewas, Melisa nice nice nice nice ah si atlas si atlas mau mengejar sabir ya guys Tara kita sekarang si kita harus berhati-hati ini sekarat si karat darah kita guys nah itu tewas kita sini guys ah, hampir saja tewas Satu persen, guys. Eh, 0,05 persen ya, guys. Darah Sabir ini bisa tewas. Ayo, Johnson. Kita combo Johnson. Wih, mantap mobilnya, guys. Kita naik bersama Johnson. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Ais, mantap. Melisa, di mana kamu, Melissa Melisa. Melisa. Tewas melisa Mantap Oke okay, gaskan gaskan gaskan Si amun yang ngumpet terus di belakang guys Kaki lihatan si Amon tuh Jangan ngumpet-ngumpet seperti itu Amon. <g nasal> Kalau mau hidup amun di depan lah amun Ett et et et Kemana amun Sini lah amun please uh. Jangan main-main sama Cyber Amon Ini pilot bukan kaleng-kaleng Pilot Cyber ini bukan kaleng-kaleng ya Amon Wess mantap kita victoria ya, guys Wah ini cocok Johnson combo sama Cyber ini sangat cocok ya guys Oke terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam satu ulti.